Hukum yang dibahas oleh para ahli fikih yang khusus untuk Muslimat kata beliau salatun nisa' jamaatun jamaatan bi imamati ihdhuna kata beliau salatnya para wanita berjamaah dengan imam salah satu di antara mereka kata syekh Salih al Fauzan wabillahfiha khilafun baina ulama Wa mu, wa mujiz. Ya, ini ada silang pendapat di kalangan ulama sebahagiannya mengatakan tidak disyariatkan bagi mereka solat berjamaah sesama mereka kecuali kalau mereka ikut bersama laki-laki di masjid atau di tempat lain yang diimami oleh laki-laki kata mereka kalau diantara mereka ada yang imam salat berjamaah antara mereka ini mereka melarangnya tidak disyariatkan tetapi kebanyakan ulama mengatakan kata boleh wal aksar ala anna ni kebanyakan ulama berpendapat itu tidak ada larangannya. diperbolehkan bagi mereka salat berjamaah dan imam salah seorang di antara mereka kenapa karena nabi sallallahu alaihi wasallam amar ummu waraqah anta pernah dalam satu riwayat nabi memerintahkan ummu waraqah seorang sahabiat mengimami manusia yang mengimami sesama mereka di rumahnya mengimami sesama mereka para perempuan di rumahnya Umm rokok Maka ini menunjukkan bahwa boleh diantara mereka bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW ya, beliau RA mengimami perempuan yang lain. Ini berarti boleh. Berarti diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama dan ini pendapat yang kuat. Bahwa diperbolehkan, disyariatkan tetap boleh bagi mereka sholat berjamaah dan imam salah seorang diantara mereka. Para ulama menyebutkan sebab-sebab diantaranya mereka tidak membolehkan karena otomatis bacaan mereka itu keluar suaranya ketika sholat yang dikeraskan bacaannya. Tapi ini ilah yang disebutkan, alasan yang disebutkan ini ya tidak bisa diterima karena disyariatkan dibolehkan bagi mereka mengeraskan suara mereka selama tidak ada yang mendengarkan yang bukan mahram ya. dibolehkan bagi mereka misalnya mereka salat berjamaah sholat maghrib boleh bagi imamnya mengangkat suaranya ya, tetapi kalau misalnya dikhawatirkan terdengar suaranya oleh oleh laki-laki yang bukan mahram mereka maka tidak mengapa bagi mereka mengecilkan suara walaupun itu sholat yang dikeraskan suara seperti maghrib isya dan subuh Jelas ya? Dan ini dimaklumi dalam pembahasan fikih Ada hal-hal yang disunahkan Itu Tidak disunahkan bagi wanita Karena ada yang lebih wajib Bagi mereka Seperti misalnya kita sudah mengetahui Kita sudah jelaskan juga Seperti misalnya azan dan ikhomah Ini disyariatkan Dalam syariat Islam Tetapi bagi mereka Tidak ada azan dan ikhomah bagi sholat Bagi perempuan Bagi sholatnya para wanita Kemudian ulama contohkan juga ya ketika membuka penutup wajah ketika tawaf. Ya disyariatkan bagi wanita tidak tertutup wajah mereka. Tetapi ketika ada yang bukan mahram, ketika mereka tawaf, tentunya banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka tetap tutup wajahnya tetapi bukan pakai niqab. Tetapi pakai yang dari atas kepala menutup wajah mereka, yang bersambung dengan jilbab mereka. Kemudian dicontohkan juga, naik ke bukit sofa dan marwah ketika tawaf. Eh, dimaklumi bahwa ketika seorang itu sa'i, eh, ketika seorang itu sa'i, antara bukit sofa dan marwah, itu lebih afdal bagi mereka, sempurna ya pahala mereka, mereka dapatkan itu ketika naik ke atas bukitnya. Paham? Naik ke atas bukitnya. Ya. Bagi yang pernah umroh, pernah haji tahu ini ya. Sekarang Bukit Safa dan Marwah itu ditutup dan dikaca, diberi kaca. Ya. Tetapi bagi perempuan ya, bagi perempuan ya, cukup bagi mereka hanya sampai ke Bukit Safa dan Marwah saja. Tidak perlu naik ke atas. Kalau bagi laki-laki ya. Naik ke bukitnya itu lebih afdol bagi mereka, tapi kalau perempuan tidak, kenapa? Karena itu lebih mem akan membawa mereka mengantarkan mereka akan tersingkap aurat-aurat mereka, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang disunahkan. Tetapi, ya, gugur bagi perempuan karena ada yang lebih wajib bagi mereka itu menutup aurat-aurat mereka, ya, sama dengan ketika mereka imam, ketika mereka sholat, ya. Karena mengeraskan suara dibacaan yang dikeraskan suara seperti maghrib, isya dan subuh itu hanya hal yang menyempurnakan solat, bukan syarat sahnya solat, bukan rukun solat. Bahkan bagi laki-laki pun tidak mengapa, misalnya, misalnya dia sholat maghrib di rumah, ya dia terlambat misalnya, sholat maghrib berjamaah di masjid, maka dia sholat sendirian. Apakah syah ketika sholat maghribnya itu dia kecilkan suaranya, tidak dikeraskan sah solatnya? Karena sekali lagi mengeraskan suara, salat maghrib, isya, dan subuh, itu hanya hal-hal yang menyempurnakan solat saja. Atau hal yang disunahkan saja. Bukan hal yang menentukan wajib uh, syah atau setidaknya solat itu. Paham ya? Apalagi bagi wanita yang memang disyaratkan bagi mereka untuk eh, tidak mendaydayukan suara mereka, tidak. Melantunkan suara mereka, tidak. Melembutkan suara mereka. Maka ketika mereka solat, dan dikhawatirkan terdengar suara, banyak laki-laki misalnya sekitar musola mereka, tempat sholat mereka, maka tidak mengapa dikecilkan suara. Tapi kalau yang dengar hanya mereka di dalam ruangan tersebut, maka tetap disyariatkan, mengeraskan suara, minimal didengarkan oleh makmum mereka, bacaan mereka. Faham ya? Baik. Kata beliau, Wata jaharul mar'atu wat wat mar bilkira' idha lam yasmaha rijalun gairu maharim. Atashahhal fauzan dan tetap perempuan itu mengalaskan suara mereka ketika mereka imam idalam yasma'ha rijalun ghairu maharim. tidak didengarkan oleh suara, suara mereka oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Jelas ya laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian poin yang kelima yubahul min buyut li salati Kata beliau Ya. Dibolehkan bagi mereka untuk keluar ke masjid dan rumah-rumah mereka untuk sholat bersama laki-laki. Ya. Dengan ketentuan-ketentuan ini sepertinya kita sudah baca ya pada pekan lalu. Ya. Kata beliau, dibolehkan bagi mereka untuk keluar ke masjid kalau mereka mau. Ya. Tentunya dengan izin suaminya. Setelah meminta izin kepada suaminya, kata beliau, "Habit Allah dibolehkan bagi mereka." Ya. Fi tapi solat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik afdol bagi mereka dimolekan kata beliau Wa masjid min adab Atalia. kata beliau dibolehkan bagi mereka keluar dengan memperhatikan adab-adab berikut ini yang pertama ya antakuna mustati rotan bishiyabil hijabil kamil tertutup dengan hijab yang sempurna ya tertutup dengan hijab yang sempurna. Sebagaimana ucapan Aisyah, kanan Ka nisa uyu alaihi mutalafi'atun Kata Aisyah ada Dulu kami atau dulu perempuan-perempuan menyaksikan sholat berjamaah bersama Nabi saw di masjid-masjid masjid nabawi. Ya setelah itu mereka pulang mutalafi'atun bimurutihinna. Mereka keluar dari masjid, mereka tertutup dengan kain-kain mereka. Ini menunjukkan menunjukkan bahwa apa? Para istri-istri sahabat dulu mereka kadang keluar ke masjid, sholat berjamaah. Setelah sholat pulang, ya ini pun diperhatikan bagi muslimat yang keluar ke masjid sholat, pergi pengajian, pergi sholat, ya. Ketika selesai hal itu, selesai pengajian, ya, apa, ngobrol sebentar, ya karena memang Mungkin mereka jadikan juga ini silaturahmi diantara mereka. Nabas dan masalah. Itu hal yang disyariatkan. Kalau memang dia niatkan untuk silaturahmi. Ya. ya Mungkin jarang ketemu, makanya ketemu pada waktu pengajian dan ada masalah. Itu diniatkan untuk kebaikan. Ya. Pergi pengajian, ini memang niatnya niat utamanya menuntut ilmu. Ya, bukan memang niat utamanya ketemu-ketemuan. Dan semisal itu, niat utamanya menuntut ilmu. Nah, setelah itu ikut yang lain. Sama silaturahmi ya, tidak ada masalah maka setelah itu balik ke rumah, sebab asar dari Aisyah Radallahu anha menjelaskan bahwa ketika mereka selesai sholat mereka langsung pulang ke rumah-rumah mereka mutalafiatun bimurutihinna, mereka tertutup dengan kain-kain mereka ini adab yang pertama yang kedua antahruja goyra mutatoyibah ya, keluar tanpa menyentuhnya uang, ini itu sudah jelaskan Pak, Pak ya, sudah sebutkan Sampai ada yang ditanyakan bagaimana kalau Molto ya, yang ada wa, baunya tercium dari jilbab mereka itu juga tersama. Ya, dianggap minyak wangi, sama, harum, tercium. Karena haditsnya kata Nabi SAW, tidaklah perempuan itu memakai wangi-wangian keluar rumah dan tercium oleh satu orang laki-laki, maka kata Nabi Sallam dia termasuk zaniyah. Dia termasuk digolongkan oleh perempuan yang berzina. pezina Ini satu orang yang cium bau parfumnya. Ya, Mas diantaranya misalnya pewangi yang tercium dari jarak jauh dari kejauhan, ya, yang tercium dari mereka ini masuk di dalamnya. Ya, Adapun misalnya kalau pakai seperti itu tapi tidak mencolok baunya itu tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tercium nanti ketika dilengketkan ke hidung, ya, ini tidak ada masalah. Ini sama pakai sampo sabun itu kan bau, ya, apa e, tercium wanginya. Ya. Kalau mencolok baunya, tercium dari jarak jauh itu, enggak, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ya pakai sampo, pakai sabun itu biasa, apalagi tertutup jilibab tidak tercium dari luar, itu tidak ada masalah. Boleh, silahkan. Dipaham ya? Nah, karena, karena memang yang dikhawatirkan itu tercium wanginya oleh laki-laki bukan mahrumnya. Itu saja yang diperhatikan. Ya. Jelas ya? ya? Dan sama semua itu bedak atau yang lainnya itu memiliki wangi. Ya. Memiliki... Harum. Nah ini kalau ini tercium semua dari jarak kejauhan. Dalam artian wanginya mencolok. Maka ini sama bedanya dengan parfum. Sama halnya dengan far parfum. Baik. Ya, ini ada dalilnya Dilarang oleh Nabi SAW. Ayyumam ra'atun asabat bukhuran falayashat nama'anal isya wal akhirah. Al akhirah. Kata Nabi SAW. Siapa saja perempuan yang menyentuh wewangian maka jangan ikut bersama kami di masjid-masjid kami salat isya. Iya, ya salat isya. Ini menunjukkan akhwat sekalian bahwa para sahabiat dulu istri-istri sahabat ketika mereka keluar sholat itu riwayat-riwayat yang ada itu hanya dua sholat subuh dan isya. Bukan berarti dilarang bagi mereka sholat duhur maghrib eh, soal duhur asar atau maghrib tidak silakan boleh umum ya kalau mau sholat silakan tetapi dari situ kita mengambil fa'idah bahwa ketika mereka istri-istri sahabat keluar sholat dan sholat yang mereka keluar itu subuh dan isya ini menunjukkan bahwa mereka memang keluar memang tujuannya memang sholat saja sampai-sampai sholat yang mereka lakukan itu hanya sholat yang tertutup dan gelap paham karena memang mereka juga memiliki apa memiliki ifad, ya Ya. rasa malu mereka, ya khawatirnya mereka apa membawa fitnah bagi laki-laki itu mereka perhatikan pada istri-istri sahabat makanya mereka keluar sholat, ya mereka keluar sholat sholat yang gelap subuh dan isya, subuh dan isya. yang pertama yang kedua di sholat ini juga adalah sholat-sholat yang memang orang itu sedikit, ya. Orang, orang itu sedikit. Makanya kata Nabi SAW, As kalus sholawati alal munafikin solatul fajri wa solatul isya. Kata Nabi SAW, solat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafikin di zaman Nabi dulu adalah orang solat subuh dan isya. Ya. Justru inilah yang mereka lakukan, subhanallah. Justru inilah yang mereka keluar ke masjid. Ya. Kenapa orang-orang munafik, sekarang kita bahas, kenapa orang-orang munafik memang tidak mau melaksanakan maghrib dan uh, subuh dan isya. Ini jelas. Asalnya orang-orang munafikin itu memang malas untuk sholat. Asalnya. Innal munafikina yukhadiunallahu wa wakhadiuhumu wa idha qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah. Allah balas tipu daya mereka. Mereka kalau sholat kata Allah qamu kusala. <tosan> Malas-malasan untuk sholat. Walai yadkurunallah ila qalila. Dan mereka tidak... Mereka menyebut mengingat Allah sedikitpun. Mereka yurounan nas. Mereka ingin dilihat manusia. Ria. Wala Allah ila Nah, sholat subuh dan isya adalah sholat di waktu gelap. Dulu kan tidak ada lampu jalan, tidak ada senter, tidak ada. Ya. Jadi kalau subuh dan isya itu orang munafik malas karena memang tujuannya untuk dilihat saja oleh sahabat. Oh ini Islam, ini sholat. Nah, subuh dan isya mereka tidak mau. Berat. Karena siapa yang memulihat. Tetapi para istri-istri sahabiyat, inilah yang justru mereka kadang lakukan. Iya. Makanya riwayat-riwayat, perhatikan, riwayat-riwayat dari Aisyah. Mereka keluar sholat, subuh dan isya. Seperti hari yang saya baca tadi, bahwa kata Nabi S.A.W. Ayum mamro'atun asobat bukhura nama anal ishal akhirah. Kata Nabi S.A.W. siapa saja perempuan yang menyentuh minyak wangi bukhur, maka jangan ikut bersama kami sholat Isya. Berarti memang ini yang biasa mereka lakukan. Isya. Dan subuh. Kalau riwayat Aisyah tadi, ya kalau riwayat Aisyah tadi, asal Aisyah itu sholat subuh. Iya. Yusollina ma'a rasulillah s.a.w. yan sarifna mutalafiatu nimurutihina ma ya'rifuhuna minal gholas. Para istri-istri sahabat dulu keluar sholat subuh. Mereka keluar dari sholat subuh. Selesai sholat subuh. Mereka pulang. Tertutup dengan hijab-hijab mereka. Dan mereka tidak saling mengenal Karena waktu golas Apa itu waktu golas? Yaitu waktu masih gelap Dan tidak mereka saling mengenal Maksudnya itu dalil bahwa Nabi dan para sahabat itu sholat subuhnya mereka tepat waktu Karena selesainya sholat mereka Kata Aisyah Kami tidak saling mengenal Karena waktu masih golas Waktu itu masih golas Masih gelap Paham? Jelas ya, berarti salah subuhnya Nabi tepat waktu Karena selesai salah subuh saja masih gelap Iya beda kalau orang terlambat salah subuh Selesai salah subuh sudah terang Walaupun matahari belum terbit Tetapi sudah langit sudah mulai nampak sedikit Itu sudah saling mengenal Ini siapa, ini siapa, ini siapa Tapi Aisyah mengatakan Ketika mereka selesai sholat subuh Mereka tidak saling mengenal Karena waktu masih gelap Paham? Mereka tidak saling mengenal karena waktu masih gelap. Ya ini diantara adab yang perlu diperhatikan ketika keluar masjid. Ketika keluar masjid. Kemudian kata beliau yang ketiga Allah takhruja mutazayyinah wal wahulli. Nah ini perhatikan. Keluar mereka itu hendaknya tidak me memakai berhias dengan pakaian-pakaian dan perhiasan-perhiasan. Karena mereka hanya mau sholat bukan mem memamerkan perhiasan mereka. Paham? ya Iya. Makanya Aisyah mengatakan umul uminin lau ainna Rasulullah saw roa minan nisa imaro ainna ya la mana ahunna masjid kama mana at bano munie at bano Israel nisa mana at bano Israel nisa ahak kata Aisyah ini ucapan Aisyah ketika Nabi sudah meninggal perhatikan Aisyah mengatakan, "Seandainya Nabi melihat apa yang terjadi menimpa perempuan pada hari ini, pada hari ini yaitu waktu Aisyah masih hidup." Subhanallah. Waktu Aisyah masih hidup. Kata Aisyah, "Seandainya Nabi melihat apa yang perempuan lakukan sekarang, maka niscaya pasti dan pasti Nabi akan melarang perempuan keluar ke masjid." Ingat, Nabi meninggal ucapan beliau terakhir, "Boleh bagi perempuan ke masjid." Ketika minta ini kepada suaminya, ini ucapan Nabi terakhir sebelum meninggal, fikih terakhir, pendapat terakhir, paham? Nah, ketika Nabi sedang meninggal, semakin kesini zaman, ya kata Aisyah Shallallahu Anha, seandainya Nabi melihat sekarang, maka niscaya Nabi akan melarang. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi memang fitnah belum ada ya, tertutup mereka karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wa alaihi Wasallam ketika Nabi sudah meninggal, jangankan pakaian sudah berubah murtad pun banyak sahabat yang murtad ketika Nabi meninggal faham? ketika Nabi meninggal banyak yang murtad, diperangi oleh Abu bakar as-siddiq, sehingga kebanyakan mereka kembali ke dalam Islam, tetapi tetap ada yang meninggal di atas kemurtadan apalagi perempuan pakaiannya mereka sudah mulai berubah, bergeser pakaiannya yang syari, sudah bergeser ini di zaman Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Bagaimana lagi di zaman setelahnya, setelahnya, setelahnya, setelahnya. Di zaman kita lebih parah. Kata Nabi s.a.w. La zamanun illa zamanul ba'dahu syarr Tidaklah terjadi satu zaman, tidaklah datang satu zaman, kecuali zaman salahnya lebih jelek daripada zaman setelahnya. Zaman sebelumnya, datang yang datang itu lebih jelek daripada sebelumnya. Jelas ya? Ya. Ini subhanallah ini menunjukkan Aisyah ini faqih radhiyallahu anha faqihatul ummah wanita yang paling faqih di, di antara umat Islam Beliau melihat, melihat keadaan wanita dan beliau hukumi dengan fikih pendapat beliau seandainya Nabi melihat ini pasti menurut Aisyah menurut Aisyah pasti Nabi larang karena Aisyah melihat keadaan ketika Nabi izinkan... ...di zaman Nabi SAW... ...dan Aisyah bandingkan dengan... ...keadaan yang ketika Nabi sudah meninggal. Jadi wajar kalau berpendapat begitu. Faham? Ya. Tapi kan belum tentu juga. K kalau Nabi memang melarang itu belum tentu. Tapi ini pendapat Aisyah Raya Allah Anha. ya Fakhiatul Ummah. Dari sinilah para ulama... ...mengambil hukum. Berarti ketika keluar rumah itu hendaknya... ya. Mau ke masjid, hendaknya memperhatikan adab-adab yang berikut ini. Karena memang, eh, dikhawatirkan fitnah. Seandainya, ya, ini kita melihat ini eh, hikmah ya. Kenapa kira-kira perempuan diizinkan ke masjid kalau dia mau ke masjid? Eh, padahal rumah mereka, abdel bagi mereka, belum lagi keadaan-keadaan para wanita membuat fitnah bagi laki-laki, tapi ketika mereka minta izin, Syariat Islam mengizinkan mereka. Kata para ulama, ini semata-mata hanya karena memang yang mereka inginkan itu ibadah kepada Allah. Yang kedua, dengan tujuan memang ingin memakmurkan masjid. Seandainya yang mereka datangi misalnya bukan masjid, ya rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya karena yang mereka datangi itu rumah Allah. Makanya kata Nabi Latham nau ama Allah masjid Allah. Jangan kalian larang istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian ke masjid masjid Allah. Padahal Allah dan Rasulullah sudah menentukan dan sudah memberikan hukum bahwa rumah mereka afdal bagi mereka. Tapi tetap karena untuk memuliakan masjid, ya untuk menghidupkan masjid itu boleh bagi mereka keluar. Subhanallah. Boleh bagi mereka keluar. Ini menunjukkan memang masjid ini sebaik-baik tempat di muka bumi. Ya. Sebaik-baik tempat di muka bumi. Makanya kata Nabi sallallahu sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menghidupkan masjid masuk dalam membangun masjid. Ya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala innama ya'muru masajidalllahi man wal akhir orang-orang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Memakmurkan masjid di sini ada dua kata para ulama. Memakmurkan masjid secara hisi dan ma'nawi. Secara hisi itu memakmurkan masjid membangunnya. Tahun di dalam pembangunannya. Entah itu dengan tenaganya, atau dengan hartanya, atau dengan harta dan tenaganya. Ini orang yang memakmurkan masjid secara hisi. Yang kedua, memakmurkan masjid secara maknawi yaitu dengan ibadah di situ. Paham? Dengan ibadah di situ. Ya, dengan ibadah ibadah yang memang dilakukan ibadah di memang dilakukan di masjid majlis-majlis ilmu situ. Ya, mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala iktikaf Salat berjamaah, ya, baca Quran, mengajarkan agama dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang, iya, dilakukan di masjid. Makanya disitulah ada berkah itu, berkahnya masjid. Kata Nabi Sallam, ya, kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim, ya, al ala fi musallahu. Allahumma Wa la yazalu fi man Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi Malaikat akan senantiasa bersolawat kepada kalian. Selama kalian di tempat solat solatnya. Apa solatnya malaikat? Allahumma ghafirullah warahammu. Ya Allah ampunilah dia. Rahmatilah dia. Ini diantara berkah. Yang selalu dapatkan dan dia tidak dapatkan di rumah. Di mana itu? Di masjid. Ketika dia menanti sholat selanjutnya, dari sholat yang lain ke sholat selanjutnya, itu malaikat selama dia masih di tempat sholatnya, duduk pengajian, duduk baca Qur'an. ya. Kata Nabi, sesalam malaikat akan bersalawat kepadanya. Apa salatnya malaikat? Allahumma ghafir warhamhu ya Allah rahmatilah dia dan ampurilah dia. Kata Nabi dan dia senantiasa teranggap salat. Walaupun dia duduk baca Quran, dia duduk ta'lim mengaji, ya. Kata Nabi, dia dianggap tetap pasti salat. Mantadz sholat, Man rasola, selama dia niatnya menanti salat selanjutnya, subhanallah. Jadi dia dianggap salat, ruku, berdiri, sujud, ya. Walaupun dia duduk baca Quran, selama dia berniat menanti salat selanjutnya. Ini terdapatkan kalau di rumah. Ya. Terdapatkan kalau dia di rumah. Jelas ya. Ini menunjukkan bahwa memang masjid itu adalah sebagai baik tempat, seberkah berkah tempat di muka bumi. ya Makanya perempuan ketika mereka minta izin ke masjid diberi izin. Karena memang tujuan mereka hanya ke masjid, tempat ibadah, tempat yang agung di muka bumi, rumah-rumah Allah. Makanya Allah izinkan. Allah iringkan mereka, walaupun ya sudah dijelaskan oleh Nabi saw. Rumah mereka lebih baik daripada mereka untuk mereka daripada masjid-masjid yang mereka tuju, bahkan lebih afdol dari masjid Nabawi, masjidnya Nabi saw. Ya. Kata Aisyah, seandainya Nabi melihat perempuan sekarang, maka ya Nabi akan melarang mereka sebagaimana. Bani Israel melarang perempuan-perempuan mereka. Masya Allah. Ingat fitnah ya? yang paling dahsyat menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Ya, Fitnah yang paling dahsyat menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Makanya Nabi mewanti-wantikan ya, para wanita. Jangan kalian membuat fitnah. Ya. ya. Sebaik sedahsyat-dahsyat fitnah Alati bani Israel Kanat fin nisa ya. Kata Naif Sallam bertakwalah kalian kepada Allah Wai para perempuan Fitnah ya. Kata Naif Sallam Wattakun nisa Para laki-laki Bertakwalah takutlah kalian kepada nisa Para perempuan Fitnah wanita Karena fitnah yang paling dahsyat menimpa bani Israel Adalah fitnah wanita Makanya Aisyah mengatakan di sini sebagaimana Bani Israel dilarang melarang perempuan-perempuan mereka ke masjid ke tempat-tempat ibadah mereka. Ya, karena mereka faham dulu Bani Israel bahwa ini fitnah yang banyak terjadi. Bani Israel pindah wanita, makanya mereka larang perempuan istri-istri mereka keluar. Anak-anak perempuan mereka keluar, saudari-saudari mereka keluar. Nah ini perhatikan Bani Israel. Yang masih berpegang teguh dengan agama uh, syariat Nabi Musa Alaihissalam. Bani Israel dulu. Kebun Islam datang. Ya. Ini bentuk cemburu mereka. ya, Bentuk keimanan mereka dan cemburu mereka yang besar. Mereka larang istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka, anak perempuan mereka, saudari mereka keluar. Kata Aisyah Radiyallahu Anha. Sebagaimana Bani Israel melarang istri-istri mereka. Ya. Karena mereka faham ini fitnah yang banyak terjadi. Jelas ya? Demikian pula umat Islam. Apalagi sekarang waliyadzubillah. Ya. Ya. Wajar kalau Nabi saw mengatakan ketika saya diperlihatkan oleh Allah neraka ketika peristiwa roh itu ha ak, itu saya melihat neraka ternyata kebanyakan isinya kebanyakan penghuninya adalah para perempuan Adalah para wanita dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan seperti ini perempuan ya bertanya ya saw Hal takfurna billah? Apakah perempuan-perempuan ini banyak di neraka karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi tidak. Wa takfurnal ashir, wa ashir. Kata Nabi karena mereka mengingkari suami-suami mereka. Ya, suami-suami mereka. Nah, ketika perempuan itu ...didak taat kepada suaminya, ketika perempuan itu tidak menjaga hijab mereka... ...tidak menutup aurat-aurat mereka, ini termasuk pembangkangan kepada suami... ...ketika suami perintahkan mereka untuk menutup aurat-aurat mereka. Menutup aurat mereka. Walaupun suami mereka misalnya tidak mengetahui syariat-syariat Allah... ...suami mereka tidak memperudikan itu. Dan ini tentunya tanggung jawab suami pada hari kiamat. Nah, bukan berarti seorang istri, seorang anak perempuan... Ya, yang orang tua yang tidak perintahkan mereka berhijab Terserah ya, Tidak diurus dalam masalah hijabnya Bukan berarti, oh berarti saya bebas Tidak Walaupun suami mereka, orang tua mereka tidak melarang mereka Ada Allah dan Rasulnya yang melarang mereka Ada batasan-batasan Allah di situ. Paham? Makanya kata Nabi SAW Al mar'at Iza solatil mar'atuhum sahaha Wasomat syahroha Wahfiat farjaha, atau ini yang empat yang disebut. Kata Nabi Sallam perempuan itu kalau sudah solat lima waktu puasa Ramadan menjaga kehormatannya diantara jaga kehormatan maknanya menjaga apa menjaga hijabnya ini menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya menjaga hijabnya, atau dan taat kepada suaminya, taat kepada suaminya. Kata Nabi SAW, min ayi abu abil dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke dalam sorga, dari pintu mana saja yang kamu mau. Subhanallah ini, ini disebutkan. Menjaga hijab, menjaga kemaluan taat pada suami. dan kepada suaminya. Baik. Kemudian, poin yang berikutnya, adab yang berikutnya. Ida ka ingkanatil mar'atu wahidah. Nah, kalau dia sholat, sholat keluar ke masjid ini ada berikutnya atau poin berikutnya kalau dia sholat sendiri sofat wahdaha khalfarrijal maksudnya kalau dia ke masjid misalnya tiba-tiba ternyata jamaah perempuan cuma satu, cuma dia sendiri dimana dia berdiri maka dia berdiri di belakang ya, soff per laki-laki soff laki-laki kalau misalnya imamnya satu, makmumnya satu, laki-laki satu perempuan. Bagaimana posisinya yang laki-laki satu laki, makmumnya satu laki-laki satu perempuan. Di mana berdiri makmum laki-lakinya? Nah, laki-laki saya tanya yang di sini. Pertanyaannya, imamnya makmumnya laki-laki satu dan perempuan satu. Kalau perempuan jelas di belakang. Laki-lakinya di belakang juga? Hah? Sejajar, Hasan. Sebelah kanan atau kiri? Kanan. Sebelah kanan. Pertanyaan berikutnya. Suami makmumnya cuma istrinya di belakang. di Sebagai makmum, di mana berdirinya? Nada ada nada nanya, nada. So di rumah misalnya, hah? Suami imamnya, istri makmumnya. Apakah sejajar atau di belakang? Di belakang. Mana dari yang di belakang? Laki, yang, laki -laki. yang di belakang itu laki-laki. Yang di belakang itu laki-laki. Sejajar laki-laki. Kalau perempuan di belakang juga. Sejajar. Aha. Sheikh Salif Ozan pernah ditanya. Beliau mengatakan dua-duanya boleh. Boleh, boleh di sama suaminya di sampingnya. Boleh di belakang. Tapi kebanyakan yang lakukan itu di belakang. Kebanyakan yang lakukan itu di belakang itu dalam masalah. Jelas ya? dalam masalah. Baik. Nah sekarang. Kalau perempuan sesama mereka perempuan. Maka ini. Ada dua pendapat di kalangan ulama. ya. Ada yang mengatakan di sejajar dengan makmum tapi dia di tengah. Ada yang mengatakan dia maju seperti laki-laki. Dua-duanya boleh. dua boleh. Tapi ada asar dari perbuatan sebagian istri-istri nabi itu sejajar dengan makmumnya. Bukan berarti kalau dia di depan tidak Syah salat berjamannya, tidak. Kata para ulama, kalau dia di depan seperti laki-laki, boleh juga. Tidak ada masalah. Jelas ya? Nah sekarang kalau ini sendiri, maka kata Syekh Salih Fauzan di sini... Iya, dia berdiri di belakang laki-laki. lihat hadis Anas, hadisnya Anas. Ini juga dalil bagi laki-laki yang mengatakan sejajar ya. Hadis Anas, Salam bihim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kumtu ana wal yatim waro ah, waro ajus min waro ina. Pernah Nabi mengimami Anas bin Malik dan keluarganya dan ibunya dan orang di rumahnya. Nabi menjadi imam kata Anas bin Malik. Saya berdiri bersama anak yatim dua orang, Masih saya dan Anak yatim ini berdua kami di belakang Nabi dan satu orang nenek-nenek, neneknya Anas bin Malik, di belakang. Paham? Di belakang. Dan berwet yang lain, Anas bin Malik berdiri sendiri. Ada berwet yang lain, kejadiannya lain. Ibnu Abbas, radiyallahu anhu, berdiri sendiri di samping kiri Nabi SAW. Maka kata Ibnu Abbas, Nabi menggeser saya pindah ke sebelah kanan. Masih sementara sholat ini. Nabi memegang kepala aku dan memindahkan saya ke samping kanan. Paham? Dari sini kata para ulama, ya posisi soft itu, itu hukumnya wajib. Paham? Hukumnya wajib. Jadi misalnya ketika ada laki-laki misalnya, selalu sendiri, ada satu orang mau ikut di belakangnya, mau ikut jadi makmum, maka dia berdiri samping kanannya. Jelas ya? samping kanannya. Kecuali kalau keadaan darurat misalnya, kejadiannya begini, ini pernah ada yang tanyakan. Misalnya dia datang, ada orang berdiri di sholat. Ini orang tidak faham sunnah, dan dia berdiri, berdiri, mentok di samping tembok sebelah kanan. Berarti samping kanannya tembok. Samping kiri yang kosong. Kalau dia faham, orang faham dalam masalah. Berarti ketika dia paham ada yang mau ikut, maka dia bergeser, maka makmumin masuk sebelah kanan. paham Masalahnya kalau ini orang tidak faham, dia berdiri mentok di sebelah kanan tembok. Ya, tidak mungkin dia suruh geser orang orang tidak paham. ntar orang itu marah. Ya, maka dia berdiri sampai kiri. Ada masalah. Ya, dari, dari hadits itu ketika ibnu Abbas dipindahkan oleh Nabi kata sebagian ulama berpendapat berarti posisi soft itu itu wajib. Ya, ketika sendiri ya di sebelah kanan itu wajib karena Nabi pindahkan ibnu Abbas seandainya sunnah maka dibiarkan saja ibnu Abbas berdiri sebelah kiri. Ya, nabi akan membiarkan Ibn Abbas berdiri sebelah kiri. Hanya Nabi menggeser Ibn Abbas memindahkan ke sebelah kanan. Taip. Jadi perempuan sekali lagi perempuan itu di belakang. Ya. dari Anas bin Malik juga solat solai itu anak yatim, fiba itina, Nabi, wa ummi na. Bukhari kata Anas bin Malik dan melihat yang lain. Saya solat di belakang Nabi dan saya bersama anak yatim di belakang Nabi dan ibu saya. Sama ibunya Anas bin Malik? ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha Ummu Sulaim bapaknya namanya Tolha ya Tolha istrinya Ummu Sulaim Ummu Sulaim radhiyallahu anha sholat di belakang anaknya Anas bin Malik sendiri ya ini menunjukkan posisi sop perempuan ketika sendiri ya di belakang sama juga ketiga, sama juga ketika mereka lebih dari satu di belakang sop laki-laki kata Syekh Shalafuzan wa in kana alhudhur min anisa akthara wa min wahidah kalau mereka jumlahnya banyak, lebih dari tiga, lebih dari dua, ya, maka tetap di belakang laki-laki. tetap di belakang laki-laki. Nabi Sallam menyusun sof Ya, menyusun soft, laki-laki itu di belakang imam, anak-anak di belakang orang dewasa, dan para perempuan di belakang anak-anak. Bukan laki-laki di belakang imam, perempuan anak-anak di belakang perempuan, bukan. Tapi kata ya beliau dalam riwayat beliau bukan asar bahwa Nabi menyusun soft. Di belakang imam itu laki-laki, laki-laki. Di belakang laki-laki ini anak laki-laki yang anak-anak. Baru perempuan. Nah, ya. Jelas? Tetapi perhatikan, bukan berarti anak-anak itu tidak memiliki keduka dalam soft. Bukan berarti begitu. Tetapi itu aturan baiknya. Tetapi bukan berarti kalau anak-anak ada duluan di depan soft. Soft pertama, bukan berarti ya hey, Si anak-anak di belakang. Anak-anak di belakang. Tidak. Kalau anak-anak itu sudah majis, kalau balik jelas, kalau balik dewasa sudah. Nah, ini kalau belum belum balik tapi sudah majis, SD kelas 1 2 3 4 5 6 ya. Belum balik itu kalau SD, tapi sudah majis, bisa sholat. Ukurannya selama mereka sudah bisa berwudu dengan baik dan benar, maka kata para ulama mereka punya kedudukan di dalam soft Kalau mereka yang dapat pertama, shof pertama, maka jangan digeser suruh belakang. Jangan disuruh di ke belakang. Ya, mereka punya kedudukan dalam soft. Sebagaimana kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika sholat di belakang Nabi SAW. Ya, berarti kata para ahli ini menunjukkan bahwa mereka, anak-anak itu yang sudah memajis, ada kedudukan di dalam soft. Selama mereka sudah berhutus dengan baik. Tapi, bagi, Ya, perhatikan bagaimana anak-anak ini. Tapi kalau anaknya ini, belum bisa berwudu dengan baik dan benar. Belum berwudu, ya, Misalnya baru belajar jalan 2 tahun, tiga tahun ini kan belum mau ini. Maka jangan berdirikan mereka di soft. Saya ulangi, jangan berdirikan mereka di soft. Paham? Minimal kalau dia mau sholat, suruh saya di depan. Di samping imam ka, atau suruh saja. Jangan gabung di soft laki-laki yang dewasa. Paham? Suruh di samping, sudut di belakang ka, di mana. Kenapa? Karena mereka ini, kalau mereka belum berwudu dan mereka berada di tengah-tengah soft maka ini teranggap sofnya putus, sama dianggap kalau ada tiang, dan dilarang sholat antara tiang. Ada haditsnya, dilarang sholat antara tiang. Kenapa soft terputus? Nah, ada kalau ada anak-anak yang belum berwudu, dan ini sering ya, subhanallah, ini sering bapak-bapak, bawa -bapak, anaknya kecil. Dia berdiri kan di tengah-tengah soft. Disambung lagi orang-orang orang lain di sampingnya. Jadi anak anaknya anaknya di tengah soft. Padahal anaknya belum berwudu. Berarti dia dianggap tidak ada di situ. Faham maksudnya? Jelas ya? Berarti soft ini dianggap terputus. Dan ini diperbolehkan soft terputus. Makanya suruh dia di belakang. Atau di tempat lain. Jelas ya? Kalau memang dibawa untuk dibiasakan untuk sholat. Jelas ya? Nah, makanya kata para ulama, kalau mau bawa anak-anak itu sholat, membiasakan sholat ke masjid, itu baiknya kalau sudah mau mayis, latih sholat. Sebagaimana kata Nabi? Nabi perintahkan anak-anak itu 7 tahun. Kata Nabi, um Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Perhatikan, Nabi mulai dari sini. Bukan berarti dilarang di bawah 7 tahun. Tidak, silahkan. Lebih, cepat lebih baik. Tapi masalahnya, kalau umur-umur yang masih kecil, itu kadang mengganggu orang. Itu masalahnya di situ. Ya, ribut, lari sana kemari ya, orang sedang sholat ini masalahnya ya. ya? tapi kalau orang ini tidak mengganggu tidak ada masalah di bawah di masjid ini diingatkan oleh para ulama seperti Sheikh dan yang lainnya para ulama mengingatkan ini kadang kalau anak-anak kecil mengganggu sholat itu sila ya, di sementasnya diikutkan ketika dia sering lari ke sana kemari mengganggu orang sholat karena diantara hal yang perlu diperhatikan ketika sholat ya adalah hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyukan kita ke dalam salat itu di di berusaha dihilangkan sebelum sholat. Lainnya mana? Banyak. Contoh. Ketika Nabi salat, Aisyah radhiyallahu anha memasang kain gorden di depan beliau. Ya, Nabi salat di situ. Selesai salat, kata Nabi ya Aisyah, akhirihah akhirihian ambil kain ini ganti fa kata Nabi karena dia mengganggu saya tadi dalam salatku berarti kan kain yang bercorak bukan bergambar orang kain yang bercorak Nabi sudah terganggu dan Nabi adalah orang yang paling khusy salatnya ya eh, yang paling khusy solatnya sekusy kusynya para sahabat belum ada bisa mengalahkan kekhusyuannya Nabi ketika sholat, tapi terganggu juga dengan kain. Iya, berarti menunjukkan bahwa hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat diusahakan dihilangkan sebelum sholat. Makanya, ya sholat berjamaah bagi laki-laki wajib di masjid, jelas ya. Tetapi ketika makanan sudah hadir, kata Nabi, ida'ukimati sholatu, wa al asha'u fabda'u bil asha'. Ketika sholat sudah iqamah Ditegakkan Makanan sudah hadir Perhatikan, makanan sudah ada ini Tinggal siap makan Kata Nabi Dahulukanlah makan Gugur kewajiban sholat berjamaah di masjid Uzur bagi dia ketika makanan sudah ada Bagi laki-laki Kalau -laki, perempuan tidak ada masalah kan memang Asalnya dia di rumah Faham? Nah sekarang saya tanya Kenapa Nabi memerintahkan kita mendahulukan makan dulu Nah karena Nabi memperhatikan apa? kekhusyuan salat. Karena kalau dia salat, dia ingat makanan di rumahnya, "Wah, habis sebentar ini kalau saya duluan." Dia salat Allahu akbar dia ingat makanan, "Wah, habis." Enggak khusyuk. Ini menunjukkan bahwa Nabi memperhatikan kekhusyuan salat. Sampai ketika ada makanan pun Nabi perintahkan kita mendahulukan makanan. Paham? Jelas ya? Baik. Tapi jangan buat hila. Apa itu hila? Eh ya, dia malas memang sholat berjamaah di masjid. Bagaimana caranya, oh dia tunggu-tunggu memang surah iya. Eh ketika mau komat, hilangkan nasi. Pas komat, ya eh, ada nasi. Nah, sudah ada di depan, berarti utur. Padahal ini sengaja dibuat supaya gugur kewajiban berjamaah ini hila. Ini haram. Faham ya? Tidak diperbolehkan. Nah, ini semua menjelaskan bahwa hal-hal yang bisa mengganggu kekesuaan sholat itu diperhatikan, dihilangkan. Nah, sama kalau ketika handphone bunyi sedang sholat, ya, dimatikan saja, gak ada masalah. Ini kekeliruan sebagian orang menganggap tiga kali gerakan dalam sholat, lebih tiga kali ndak boleh lagi, yang keempat, ini batil keyakinan ini. Nah, tuntunannya seperti itu. Jadi kalau tiga ekor nyamuk yang gigit, yang keempat ndak boleh dipukul. ya ndak boleh goyang lagi, ini salah. Boleh bergerak, bergerak, bergerak yang boleh, lebih tiga, tiga kali pun ndak masalah, selama gerakan diperlukan. Nabi pernah menggendong cucunya beliau, radhiyallahu anha, umama, ya. Salat beliau menggendong umama, radhiyallahu anha. Itu ketika beliau lukup, beliau letakkan di bawah. Sambil umama ini digendong lagi, anak menangis cucunya, umama, radhiyallahu anha, ya. Sujud, diletakkan lagi. Duduk antara dua sujud, sujud, bangkit ke rokaat berikutnya diangkat lagi. Ini berapa kali goyang Nabi ini? Lebih tiga kali. Tapi diperlukan ya Sama misalnya anak seorang ibu ya di rumah. Ya, ini bagi umat yang ada anak bayinya. Menangis. Tapi anaknya diletakkan di kasur. Dan dia tidak jauh dari kasurnya. Tempat solatnya dengan kasur itu tidak jauh. Boleh dia bergerak, melangkah dua kali ke samping, ambil, gendong, kembali ke tempat solatnya. ada masalah. Faham ya? Selama tidak merubah posisinya dari, kata para alifiki yang dilihat, selama tidak merubah posisinya dari arah kiblat Kalau sudah membelakang, Melangkah ke belakang dan membalik dari al itu batalkan sholat. Tidak apa-apa, batalkan sholat. Misalnya, dia tinggalkan anaknya di kamar yang lain atau tempat yang lain, di belakangnya. Menangis. ya Apalagi tangisannya keras, khawatirnya ada yang, ada binatang atau apa, dia ke belakang, ambil anaknya, batalkan sholatnya, tidak ada masalah. Nanti ulangi sholatnya. Paham? kali ini sudah mengganggu kecuan dan apa? Dan khawatirkan, e, mengganggu, apa, mendatangkan motorot untuk anaknya. Maka di batalkan sholatnya. Tapi kalau gerakannya itu tidak merubah posisi dia ada arah kiblat, bergeser ke kanan atau kiri tidak ada masalah. Udah bisa diulangi sholatnya. Lanjut. Dipahami ya? Ya. Baik, misalnya sholat di rumah misalnya ada pencuri, dia tahu bunyi pintu di ya, batalkan sholat. Ya. Supaya pencurinya lari. Karena harta itu Iya, terjaga di dalam syariat dan seterusnya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahallah Jadi ini soft yang di zaman Nabi. Nabi menusun seperti itu. Perempuan di belakang. Kenapa? Kata Nabi saw. Khairu wa wa akhiruha. Khairu akhiruha wa wa Kata Nabi saw. Sebaik baik sop laki-laki ada paling depan dan sejelek jeleknya ada paling belakang. Sebaik baik sop perempuan adalah yang paling belakang. Dan jelek sop perempuan adalah yang paling di depan. Berarti, ini Vicky ya, kalau perempuan datang ke masjid mau sholat, isi yang paling mentok di belakang dulu. Hmm? Isi yang paling belakang. Karena sebaik-baik sop mereka yang paling belakang, berarti isi yang paling belakang tembok. Ini kalau mau sholat. Misalnya kita datang duluan, ya siapa yang belakang. Atur paling belakang dulu, sop pertama yang, yang dari belakang dia, jadi dia hitung sop pertama dari belakang. ya Sop pertamanya mereka bagi laki-laki itu -laki belakang, bagi perempuan. Jadi sop yang paling afdol, paling belakang, kedua, ketiga, keempat. Begitu. Jadi, intinya se semakin jauh mereka dengan imam, semakin afdol. Semakin jauh mereka dengan imamnya, semakin afdol. Beda laki-laki, semakin dekat dengan imam, semakin afdol hanya tapi ini ingat ini hanya keafdolian saja keutamaan saja bukan haram oh tidak boleh berarti perempuan seperti depan tidak silahkan tidak nah, masalah hanya ini afdol ya. dan tentunya kita memiliki syari kaidah bahwa kita cari yang lebih afdol kan begitu karena kita hidup itu selalu mencari yang terbaik masa kalau pilih-pilih baju lama pilih, apa ya perempuan kalau pilih-pilih baju ya belanja satu jam di situ itu jadi atau jadi beli Kenapa? Karena pilihan terbaiknya kan begitu. Nah kenapa dalam awalnya tidak pilihan terbaik? Hah? Kenapa dalam amalan, dalam keutamaan tidak cari yang terbaik? Kenapa dalam dunia cari yang terbaik, dalam aman tidak cari yang terbaik? Berarti salah-salah menerapkan kaidah, Ya kan? Salah dalam menerapkan kaidah kehidupan. Eh, oh kalau pilih wajah oh ulama karena cari yang terbaik. Wih, ini, ini warnanya, ah ini ukuran. Cari yang paling pas, yang paling cocok, yang paling terbaik. Dia pilih, makanya lama memilih. Nah, kenapa dalam hal ibadah dalam hal iya kaitan dia dengan Allah Subhanahu wa taala cari yang biasa-biasa. Kan begitu. Jelas ya? Cari yang terbaik. Nah, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Orang-orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti yang paling baiknya. Ya, yang paling baiknya. Baik. Pavil hari saya indah lilun, ala annanisa, yakunusuhuan, hal farijal, walayu solida, mutafarri, khotin, ida solainah, hal farijal. Masyal, kata Syekh Saleh Fozan, dua hari di atas, menunjukkan bahwa perempuan kalau bersop di belakang laki-laki, berjamaah bersama laki-laki, itu mereka juga rapatkan karena sopnya mereka bersop-sop juga di belakang laki-laki tapi di belakang, bukan terpisah-pisah. Paham ya, bukan seperti selesai sendiri, sendiri di belakang terpisah-pisah, tapi juga rapat seperti semenyaman laki-laki tapi di belakang posisinya. Mereka di belakang sop laki-laki. Kemudian kata beliau yang berikutnya diantara fikih, ya yang sebutkan, idah sahal imam fi salah fainal marata tunabbihuu bit tasfiq bibat nikafihah ala alukro. Masya Allah. Kalau imamnya lupa, lupa gerakan ya, maka diingatkan oleh perempuan tapi mereka bit tasfiq menepuk tangannya, ya. Yaitu, bibat nikah fiha, punggung telapak tangannya. Maksudnya, kalau bersedekap, ya kan, bersedekap meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak kiri. Berarti, ketika menegur, imam mengingatkan gerakan yang salah, tinggal tepuk, ya, memukul punggung telapak kiri dengan yang kanan, ya, memukul supaya terdengar itu mereka. Bukan subhanallah, kalau laki-laki, menegur dengan subhanallah, betas tasbih kepada Allah subhanahu wa taala dalam hadit kata Nabi saw. Ida nab nabakum fislashiun falisab rijal wal yasfiq nisa kata Nabi saw. Kalau kalian mengingatkan imam. maka laki-laki itu bertasbih. perempuan itu bertasfik ya ber menepuknya sekali atau dua kali ya jangan tepuk tangan banyak kali ya cukup sekali dua kali cukup ya tapi ini kalau misalnya memang ya e, diperlukan ya. Maksudnya kalau ada laki-laki, subhanallah, apalagi kalau laki-laki banyak, tidak ada masalah kalau mereka tidak menepuk tangannya. Karena sudah terpenuhi e, maksudnya. Sudah terwujud maksudnya itu mengingatkan imam. Tapi kalau misalnya tidak ada laki-laki, ada laki-laki anak-anak yang melumpah hukum. Nah yang ada cuma perempuan di belakang dua orang. Laki-laki ini imamnya, I lupa. Yang di belakang itu anak-anak. Tidak tahu hukum, maka ini diperlukan. Tegur imamnya dengan menepuk punggung telapak tangan kiri. Tapi kalau misalnya surat terawih, misalnya di masjid, oh, banyak. Untuk apa mereka juga tepuk tangan di belakang. Toh juga tidak didengar, Ya kan? Toh juga tidak didengar, ya. Saudara laki-laki mengingatkan dengan tasbih. Saudara laki-laki mengingatkan dengan tasbih. Subhanallah. wa ada Ida, wah Fi atas at nah, ini menunjukkan boleh bagi mereka ya. Ia. Kenapa tidak bertasbih seperti laki-laki? Kata Syekh, li anna saut. Saut al-mar'ah fihi Karena jelas, karena suara bagi laki-laki, perempuan itu fitnah bagi laki-laki. Jadi mereka bukan subhanallah, tapi menempuk tangan. Yang berikutnya, wow. Iza salimal, salimal imam. Bak darutin nisa bil khuruj final masjid. Bak yerijal jalisin liallah yudroku men sorap mihun. Masya Allah. Ini adab. Adab bagi laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Kalau imamnya salam, masya Allah ya. Kalau imamnya salam, bak nisa bil khuruj, maka bersegeralah perempuan itu untuk keluar. Masya Allah. Sampai seakan-akan zikirnya saja di rumah. Ya, di rumah bisa di jalan. Dikir, ya, kata Sheikh. Beriaun, "Hafizah, Allah, kalau imam salam istighfar tiga kali. Allah, mantas salam istighfar, istighfar stafilah Allah, mantas salamin kesam. Tabarak tanya jalali "Lewat ikrar sudah, ya?" Dikir yang lain nanti di rumah juga boleh. Itulah ya, segera pulang. Kenapa? Kata beliau, bakiyal rijal, rijalisin." laki-laki tinggal tetap. Agar agar laki-laki nanti kalau keluar tidak bertemu atau tidak mendapatkan para perempuan, dan ini yang dilakukan oleh istri-istri sahabat dulu, sebagaimana asar yang kita baca dari Aisyah. Jadi, pas sholat mereka langsung keluar, ya. tertutup dengan hijab-hijab mereka. Masya Allah, ya, ini menunjukkan ya, semakin sempurnanya mereka tertutup dari laki-laki. Eh, -laki. ya. kata beliau, sebagaimana telah oleh Ummu Salamah istri Nabi anha inna kata Ummu Salamah dulu nih para perempuan di zaman Nabi salam kalau mereka sudah salam dari salat wajib mereka maka mereka kumna, segera berdiri Ya, wasabat Rasul alaihi wasallam masya Allah. Dan tinggallah laki-laki yang bersama Nabi shallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya, sampai selesai salah sunnah. Ya. Yeah. Maka ketika Nabi berdiri kata Umsalama anak barulah para sahabat berdiri. Berarti memang mereka tidak keluar selama mereka tidak punya hajat. Jadi sahabat. Tidak keluar sebelum Nabi keluar, Subhanallah. Ya, tidak keluar sebelum Nabi keluar. Ini merupakan adab dan merupakan memang juga bentuk eh, apa? Siapa misalnya kalau Nabi tinggal di masjid ada faidah, ada hadith, ada sesuatu yang diajarkan. Kalau Nabi pulang ke rumah berarti sudah selesai. Ya, rugi sahabat kalau pulang Nabi masih di masjid rugi. Ya kan? Oh ya. Sama misalnya kita, ulama, jangankan Nabi ulama. Ada di masjid, boy. ada ulama dalam masjid. Syekh. Ya kan? Masa keluar, ya tinggal di dalam. Apalagi kalau faham ucapannya, dapat faidah dapat fatwa, dapat ini. Ya. Apalagi Nabi dalam masjid. Makanya sahabat tidak mau keluar sebelum Nabi keluar. Ya, karena Nabi tiba-tiba mengajarkan hadits mengajarkan ilmu agama. Berarti kalau ke beliau sudah pulang ke rumah, bersama istri-istri beliau, berarti selesai. Nah, mungkin dikejar oleh sahabat ketok-ketok pintunya apa dan mengganggu. Kan begitu. Nah, diperhatikan ya, Fikih. adab adab Islami, Adab adab Islami. Baik. Qala Zuhri rahimahullah dan seterusnya selesai. Kemudian di antara hal yang diingatkan poin berikutnya Kurujun nisa ila salat Id. Ah, bolehnya perempuan keluar salat Id. Ya, salat Id. Sebagaimana adit Um Atiyah anha, bahwa boleh mengatakan umirna amarna Rasulullah. Umirna. Amarna Rasul sallallahu alaihi wasallam an nakhruj an fil fitr wal adha. An nakhrujunna fil fitr wal adha. al awaik wal hiyad wa dzawatul khudur. Kata Umatiyah, kami diperintah oleh Nabi, eh, oleh oleh Nabi saw untuk keluar salat id, fitri dan idul adha. Bahkan Nabi merintahkan al awatiq anak-anak perempuan yang baru balik yang mesti dipingit, ya, dan anak eh, dan perempuan perempuan haid diperintahkan oleh Nabi untuk keluar ke salat id di lapangan. Nah, ini menunjukkan bahwa dibolehkan perempuan bahkan dianjurkan bagi mereka keluar salat id. Fitir dan itu ada dengan adab-adab yang sudah berlalu jaga aurat tidak tidak menyentuh menyawangi dan semisal itu jelas ya Taib. ya karena disyariatkan untuk melihat dan menyaksikan kegembiraan kaum muslimin ya dengan adanya dengan adanya salat id, ya. mereka melihat kegembiraan menyaksikan kegembiraan kaum muslimin Taim. Terakhir kata Syekh al ada dua paragraf nasihat kata beliau dari pembahasan di atas Taklamina, maka kalian tahu ai muslimah ayat ayatu alukhtu almuslimah an khurujaka li salatil muslimin fi hinna, Islam kata beliau dengan hal-hal yang sudah berlalu, ya syarat-syaratnya bahwa... ...kata beliau, disitulah kalian tahu, ya, wahai perempuan bahwa... ...keluarnya kalian, sholat eid atau sholat ke masjid... ya ...itu diizinkan dengan syariat, dengan ketentuan-ketentuan... ...dan syarat-syarat yang sudah disebutkan. ya Tertutup, ya dan dengan memaksudkan... ...takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala... Ya. dan agar menyaksikan, menampakkan share share Islam, ya. bukan kata beliau zina wa lil bukan memaksudkan memperlihatkan perhiasan-perhiasan, ya, bukan itu, memperlihatkan baju baru, ya, memperlihatkan make up-nya, ininya itunya kepada orang, bukan. Jadi keluarnya mereka di musola, keluarnya mereka di tempat sholat id. Ya, yang dulu disebut musola, istilahnya dulu, itu memang untuk menyaksikan kegembiraan kaum ke muslimin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan untuk memamerkan mem perhiasan dan pakaian dan menimbulkan fitnah. Baik ini beberapa poin-poin uh, poin yang perlu dijelaskan dalam masalah sholat. Alhamdulillah kita sudah selesai bab yang kelima. Yang keenam selanjutnya itu membahas hukum-hukum wanita dalam hal jenazah ya dalam mayit urusan jenazah ya, apa yang boleh mereka lakukan apa yang boleh mereka lakukan dan apa yang tidak boleh apa yang khusus bagi mereka dalam jenazah insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya semoga ada manfaatnya Allahu alam bissawab kalau ada pertanyaan di, diperbolehkan Bagaimana ada tiang di masjid tempat akhwat dan shofnya sudah full, apakah tetap diisi dekat tiang atau bagaimana? Ya kalau sudah full itu darurat dan masalah. Sama laki-laki juga, kalau laki-laki sudah full masjid full, ya ada tiang tempat kosong tapi ada tiangnya maka diisi tidak apa-apa. Ini darurat namanya, ya darurat. Sama misalnya larangan sholat shof sendiri di belakang. Kayak misalnya kita datang masuk satu rakaat. Tapi soft sudah full, satu soft. Ya? Apakah berlaku larangan dari Nabi Wasallam bahwa Nabi melarang, jangan kalian soft sendiri di belakang soft. Jawabannya tidak. Kalau sudah full soft pertama, full, maka dia isi di belakang. Mau tidak mau di sendiri, ini tidak apa-apa. Yang terlarang itu adalah ketika masih ada soft yang kosong, di soft pertama, dia sendiri di belakang, ini dilarang. Bahkan ada ulama fikir berpendapat, tidak syah sholatnya. Ini pendapat sebagian fikih ya. Walaupun ada mengatakan sholatnya sah tapi dia berdosa. Ha? Kalau dia sendiri di belakang, karena dilarang shof sendiri di belakang. Tapi kalau shof pertama sudah full, ini darurat, tidak ada masalah. Sendiri mau tidak mau sendiri di belakang, dan dia mulai dari tengah, bukan dari kanan dan kiri. kami ya, sama dengan tiang tadi. Ya, jadi kalau di tempat akhwat ada tiang, tidak masalah kalau diisi. Ingat perhatikan dulu shof yang lain. Kalau masih ada shof yang lain diisi, shof yang lain. Tapi kalau tidak ada, itu darurat. Allahu alam Bagaimana kalau imam lupa ayat? Kebetulan hanya akhwatnya yang tahu ayatnya. Ya, tidak ada masalah diingatkan. Tidak ada masalah diingatkan. Tapi secukupnya saja. Ya, secukupnya saja. Tidak ada masalah. Dibolehkan. Istrinya tidak ada Masalah. Dalamnya hanya ada satu laki-laki dan sekaligus jadi imam. Ya, sedangkan makmumnya hanya ada satu wanita saja yang bukan mahramnya Apakah hal termasuk haram? Ya, yang saya nasihatkan, si penanya kalau dia datang dalam keadaan seperti ini, makmumnya laki-laki, eh, imamnya laki-laki sendiri, dan perempuan satu, maka langsung dia salat dulu. Ya, tunggu selesai, dia keluar, baru dia masuk. Apalagi kalau memang mau sholat kantor itu rata-rata kecil. Kecil sekali. Berdekat dengan laki-laki. Ya? ya, Yang baik bagi dia, diberikan selesai sholat dulu, keluar laki-lakinya baru dia masuk. Paham? Yeah. Atau kalau ada ruangan tempat di kantornya, bisa dia sholat di situ yang kantornya itu cuma laki-laki semua di dalam, ruangan khusus bagi perempuan, maksudnya, dari laki-laki di situ, shol di situ, lebih afdol. Daripada Moshollah, memungkinkan laki-laki masuk. paham? Anda dia ke Moshollah. Misalnya dia memiliki ruangan khusus bagi dia, untuk dia sendiri, di kantor ya. Ruangan khususnya, ya dia selalu di situ. Untuk apa dia ke kantor. Bahkan saya katakan Afdol bagi dia di ruangannya. Jelas ya? Afdol bagi dia di ruangannya. Dapat dia ke kantor. Ke kantor, Moshollah uh, kantor. Moshollah kantor memungkinkan laki-laki datang, keluar masuk. Tapi kalau misalnya di, di, dia tidak punya ruangan khusus ya, dia punya ruangan khusus. Ya. Ada masjid di dekat kantornya besar, ruangannya besar, ada hijab, mending ke situ. Kan begitu? Daripada di musyola kantor, kalau memang memungkinkan untuk masjid ya. ya. Ada misalnya cuma berapa langkah dari kantornya, ada masjid besar, ada hijab, terjaga, luas. ya. Mending di situ, suruh sendiri. Daripada di kantor, ada laki-laki dan dekat, sempit. Taham? Ini perlu diperhatikan. alam. Bismillah. Afwan Ustadz, saya Tenisi Laundry. Dan saya mau tanyakan soal parfum pada wanita. Bagaimana hukumnya dengan pakaian yang di Laundry sedangkan orang kadang tidak tahu wanginya berasal dari mana. Entah itu dari deterjen, pewangi, atau parfum yang disemprotkan saat disetidak. Nah, itu bagaimana Ustadz? Biasa Iya pakaiannya di laundry. Ya, sama susu saya jelaskan tadi. Jadi kalau dia bawa ke laundry, apa yang pertanyaan tadi baunya? Baik. Eh, Tapi saya jelaskan tadi, saya dia bawa ke laundry pakaiannya ya, diambil pakaiannya. Kan tercium itu. Kalau dari jarak jauh kejauhan sudah tercium baunya, jangan pakai keluar. Paham maksudnya? Tapi kalau misalnya dia bawa, dia kan diambil pakaiannya kan? Dia kan enggak, enggak mungkin dilondi terus itu pakaiannya. Sudah diambil, selesai. Sudah dilipat, diserika. Diambil, dia bawa pulang. Ya. Ada parfum tapi nanti dileketkan ke hidung baru tercium, berarti tidak mencolok itu baunya. Tidak nah, masalah. Karena ada atau tidak baunya ndak ndak tercium oleh laki-laki. Kan begitu dari jauh. Kan tidak mungkin laki-laki datang mau ambil kayaknya mau cium dengan hidungnya. Kan tidak mungkin. Iya. Paham Ya. Iya, kalau bau ya ada sedikit entah ya yasir itu kaidahnya dalam syariat. Sesuatu yang sedikit dimaafkan dalam syariat. Kalau misalnya ada bau yang tapi sedikit nanti dilengketkan hidung baru tercium baunya itu ndak ada masalah dipakai karena itu ndak akan tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya ketika dia keluar. Paham? Ya, jangan sampai dipahami dari dilarangnya itu berarti oh, baju harus busuk. masih memahami seperti itu, tidak harus. Ya. Yang dilarang itu ketika baunya itu dihautikan tercium dari jauh. Nah ini mencolok berarti. Itu sama dengan minyak wangi. Paham? Sama sampo, sabun. ya kalau, kalau pakai sampo kan dicium itu nanti dicium rambutnya oleh suaminya baru tercium itu kan. Kalau dari jauh enggak mungkin tercium bau sampo nya kalau dari jauh sekali. Enggak mungkin. Nanti dicium rambutnya baru tercium. Oh harum. Itu dalam masalah. Apalagi kalau dia keluar ter, tertutup jilbab lagi rambutnya. Enggak mungkin tercium bau sampo nya oleh laki-laki. Kan begitu. Jadi intinya begitu. Jadi kalau memang mencolok baunya, tercium dari jauh, jangan dipakai. Ya, jangan dipakai. Karena khawatirnya kalau mencolok baunya, dia lewat, ada angin, ada laki-laki yang lewat, tercium. Itu masuk dalam hadits Ya, tercium oleh laki-laki. Itu fitnah, tidak boleh. Haram. wallahu alam bisawab. Apakah membacakan surah Al-Baqarah untuk rumah yang baru ditempati? Masya Allah. Membacakan rum. Sebentar ya. Ini ada yang perlu diluruskan. Saya baca pertanyaannya dulu. Apakah membacakan surah Al-Baqarah untuk rumah yang baru ditempati harus dibaca oleh penghuni rumah atau boleh dibacakan oleh orang fasih, ruqyah? Pertama, saya ingatkan bahwa membacakan Al-Quran, Al-Baqarah rumah itu tidak khusus ketika baru pindah. Kalau ini dianggap khusus, maksudnya... Nanti pindah baru dibacakan Al-Baqarah ini sudah keyakinan yang salah, ya. Seru terjatuh ke dalam syariat baru. Kata Nabi ruh setan, jin akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Pam, kenapa dibacakan nanti baru mau pindah? Nanti pindah baru baca Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwa. Semakin sering dibacakan Al-Quran itu rumah, semakin bagus. Makanya kata Nabi, jangan buyuk buyu takum makabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kubur. Maksudnya apa? Tidak pernah sholat di situ, tidak pernah baca Quran di situ. Karena makabir, kuburan itu dilarang baca Quran dan dilarang sholat di situ. Faham? Kata Nabi, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, kata para ulama inilah hikmahnya kenapa laki-laki disunnahkan sholat sunnah di rumah. Faham? Supaya rumahnya dapat bagian berkah dari ibadahnya. Iya kan? Salah sunnah laki-laki itu abdolnya di rumah. Bukan berarti dilarang mereka salah sunnah di masjid. Boleh. Tapi abdolnya di rumah. Apa hikmahnya itu tadi? Supaya rumah dapat bagian juga kebaikan. Tapi tidak tidak pernah sholat di situ. Orangnya, penguninya. Tidak pernah juga baca Quran di situ. Kayak kuburan. Faham? Eh... Tapi kalau misalnya mau membacakan al Alquran ketika baru pindah, ya khawatir misalnya ada jinnya atau misalnya ada masalah. Tapi tidak harus bagi orang yang, tidak harus bagi uh, pemiliknya. Kalau dia orang, tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tapi bagusnya, afdolnya bagi yang pemiliknya. Dan ingat, jangan cuma hari itu saja. Besok lagi baca terus, setiap hari baca Quran, tidak ada masalah. Ya, itu lebih bagus kalau di, setiap, setiap hari dia bacakan. Ya, karena misalnya kalau dia rukyah hari ini, ya, baru pindah. Mungkin hari itu, hari itu jin lari. Besok kalau kita baca, datang lagi jinnya. Kan begitu? Ya, kembali lagi. Apalagi kalau memang rumahnya ada gambar-gambar foto-fotonya, kan begitu? Eh, ya. tapi kalau sering dibacakan, sering, sering dibacakan maka setan itu akan bosan di situ, capek di situ, lari pindah. Kan begitu? Sama ketika di rukia itu. Ketika orang kerasukan. Allah wa alam Bagaimana... Bagaimana hukum berjimak di dalam kamar mandi? Masya Allah. mau tanya begini. Apakah boleh? Tidak ada masalah larangannya. Ada masalahnya kalau dia membaca dua jima? Ya, ada, lapso, ada zikir di situ. tak ya. nah, boleh dia berdiri dalam kamar mandi. Suaminya baca doa jima di dalam kamar mandi. Jelas ya? Kalau boleh, boleh, boleh saja, tidak ada masalah. Di langganan tempat saya beli, membeli lauk pauk setiap hari Jumat. Mengadakan promo Jumat berkah. Syaratnya beli lauk apapun seharga Rp10.000 gratis nasi plus ayam geprek. Jika tidak membeli lauk nasi plus ayam gepreknya bayar Rp10.000. Bagaimana hukumnya? terhadap gas jika tidak membeli jika tidak membeli lauk nasi plus ayam gepreknya sebesar rp ribu ya tidak masalah seperti ini Jumat berkah berarti ya terserah penjualnya dia mau menurunkan harga dapat bonus hari Jumat atau hari lain terserah dia dan masalah boleh itu itu perbuatan baiknya dia Ya, tidak ada bentuk pelanggarannya ini, Insya Allah tidak ada bentuk pelanggarannya. Saya mau pergi, saya dan teman mau pergi berlibur. Liburannya sudah direncanakan dari satu bulan lalu. Dan insya Allah mau berangkat tanggal 25 Desember. Tapi tanggal itu ternyata hari Natal. Tapi anak dan teman sudah berencana mau pergi pas di tanggal itu. Dia rencana dari tahun lalu pun atau dari berapa tahun yang lalu pun. Tanggal 25 Desember itu pasti orang sudah tahu itu libur Natal. Tidak ada, tidak ada, tidak pernah bergeser tanggal 24, tanggal 23, tanggal 20, tidak pernah. Berarti memang kekeliruannya penanya ketika menentukan tanggal kenapa di hari itu. Padahal dalam keadaan itu sudah ditahu itu tanggal libur 25 Desember, tanggal Natal, hari raya orang kafir. Nah, berarti ada ada hal-hal di situ yang perlu diluruskan ya. Enggak ya, khawatirkan dia ikut bergembira di situ, berlibur ke tempat di tempat di tanggal itu. Ya. Maka hendaknya, ingat, tidak dilakukan ya, wallahu'alam bisawab, dikhawatirkan, memeriahkan itu dan termasuk kita merayakan hal tersebut, gembira di situ. Yang kita diperintahkan bergembira, merayakan itu, makan minum, ngumpul keluarga, itu di hari Eid. Qul lebih lilai wa biarahmatihi, fa khairun, Kata Allah, katakanlah dengan keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah, kalian bergembira. Di antara kegembiraan, di antara fadilah dari Allah adalah hari raya. Kita sedang puasa satu bulan penuh dengan selamat. Kita mengharapkan itu, semoga diterima pahala kita. Ada hari senang-senang hari di situ, itu boleh bergembira. Menampakkan syiar Islam. Makan terserah mau berlibur kemana selama tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada ikhtilat, silahkan mau kemana, mau keluar mau pun tidak ada masalah, silahkan. Ya, tapi ini dia keluar di hari raya orang kafir dan dia tahu itu tanggal sebelum dia direncanakan memang direncanakan dari awal tapi sudah sudah tahu di situ tanggal hari raya mereka ini, ya dikhawatirkan masuk dalam larangan. Allahualam bisawab. Kenanya ya cari hari yang lain. Cari hari yang lain. Bagaimana hukumnya jima setelah haid? Tetapi dua hari berikutnya keluar darah lagi sedikit-sedikit. Apakah mandi bersih lagi atau sudah tidak? Ya kalau misalnya ini bagus pertanyaannya dalam masalah haid. Kalau misalnya dia sudah menganggap dirinya bersih dan kita sudah bahas tata cara menentukan diri itu sudah bersih atau tidak. Ya yang pertama Abah, darah tidak keluar lagi. Yang kedua, ada kosatul bezo, cairan putih. Ya, yang ketiga, dimasukkan kapas ke dalam. Kalau dia keluarkan kapas itu kering, bersih, nah dia mandi. Ketika dia mandi, besoknya, jangankan dua hari, besoknya, ya, tiba-tiba keluar lagi darah, berarti haid lagi. Mandi lagi, maaf ya. Terus ustaz, kalau hari yang sudah dia puasa di situ, dia sholat, syah puasanya, syah puasanya. Tidak, tidak mesti dia, misalnya kalau Ramadan, misalnya dia bersih, ya dianggap dirinya bersih, dia mandi, ya dia puasa di ha dua hari setelahnya, dia puasa, puasa besoknya keluar lagi darah, haid lagi berarti. Nah, pertanyaannya, apakah puasa yang satu dan dua ini sah, sah puasanya? Tidak perlu dia ulangi, kan? perlu dia ulangi. Dan kalau dia berhubungan di situ misalnya dia berhubungan dia suaminya menyangka sudah bersih dia juga sudah menyangka sudah bersih maka berhubungan de dengan suaminya gimana di situ nggak ada masalah karena dia tidak tahu kan dia menganggap dia sudah bersih keluar lagi darah darah masalah tapi ketika keluar darah sedang berhubungan berhenti paham ya ya kalau sementara berhubungan keluar darah berhenti berarti haid lagi kalau lanjut di situ dan sudah haid maka dianggap berhubungan dalam keadaan haid ini dosa besar nah boleh. Haram. Faham? Dilarang. oleh nabi SAW. Baik. Apakah eh, setiap membaca tiga 30, apakah setiap berpindah surah harus dibaca basmalah? Atau langsung? Ya, lanjut. Baca basmalah. Saya kasih faidah ya. Ketika ada orang bernazar dia bernadar bahwa kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan baca Qur'an mengkhotamkan 30 juz. Baca Qur'an, membaca. Nah, kalau dia sembuh dari penyakit, maka wajib dia tunaikan nadarnya baca Qur'an. Tapi kalau dia baca Qur'an, dia tidak baca malah, maka kata ulama' sepakat ulama' maka dia belum dianggap menunaikan nadarnya. Kenapa? Karena dia belum dianggap menghutamkan Al-Quran. Karena basmalah adalah bagian dari Al-Quran dan ayat darah Al-Quran. Paham? Berarti harus dibaca memang. Dibaca basmalah. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan dilakukan juga, dilantunkan. Nah, kata para ulama yang tidak disyariatkan untuk melantunkan itu adalah ta'udh. Kadang kita kalau baca auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Nah, kata sebagai ulama tidak disyariatkan melantunkan ta'awudz. Kenapa? Karena dia bukan dari Al-Qur'an. Paham? Bukan dari Al-Qur'an. Kalau basmalah kita baca ayatnya memang ada di situ. Bas, Bismillahirrahmanirrahim memang kita baca karena baca Al-Qur'an. Tapi kalau ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an, apakah kita baca dari Al-Qur'an? Tidak. Kata para ulama tidak disyariatkan melantunkan tahu saja. Baru baca basmalah. Kalau memang di awal surah. Faham? Tapi kalau misalnya saya membaca Al-Quran, saya mulai dari pertengahan Juz. Bukan dari awal ayat, awal surah. ya. Misalnya dari pertengahan al Imran pertengahan Al-Baqarah, maka tidak disyariatkan juga. Membaca basmalah. Cuma tahu saja. A'udzubillahimina syaitan baru baca langsung. Faham? Sama kalau imam. Ini bagi yang imam, biasa laki-laki, itu perempuan. Ketika misalnya dia baca... Garis Amin. Iya, dia mau baca ayat misalnya Amanah rasul ya Al Baqarah. Tidak sebasmalah, tidak sebasmalah. Kenapa? Karena bukan ndak ada basmalahnya itu di situ. Karena dia tidak baca di awal ayat, di awal surah. Kecuali kalau dia baca misalnya di awal Al Baqarah Alif Lam Mim dalih kitab, baca basmalah. Kenapa? Karena ada basmalah di situ. Faham? Bisa dipahami? Type. Jelas ya? Tidak perlu baca basmalah. Sama ketika baca Al-Quran, kecuali kalau dia baca, di awal surah, ada basmalah. Dibaca basmalah. Disebut kota Al-Quran, apakah sampai surah An-Nas saja atau lanjut dibaca dua halaman terakhirnya? Tidak, surah An-Nas saja. Sampai An-Nas, dari al sampai An-Nas. Bisakah membaca dua ruku dan dua sujud dalam satu sholat? Contoh, rakaat pertama, berbeda dengan kedua ya boleh? Boleh, yang tidak disyariatkan itu ketika menggabungkan. Misalnya dia gabungkan di sujud yang sama, Subhanallah, a'la, dia baca lagi, subuh kudus rabul malaikat iwaru itu tidak disyariatkan. Tapi kalau sujud pertama, subhanah sujud kedua nanti sujud berikutnya lagi, rakaat kedua, ya baca, subuh kudus rabul malaikat iwaru itu boleh. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Apakah sholat di rumahnya perempuan setelah sholat maghrib, dia duduk tadarus, nanti Isya, apakah ini eh, juga dapat sholat malaikat? Hadit yang menyebutkan itu, itu di masjid. Jadi hadit yang saya baca tadi itu tentang keutamaan orang yang melangkahkan kaki ke masjid dia berhutu dari rumahnya ya, dan dia tidak meniatkan dirinya kecuali untuk sholat ke masjid. Kata Nabi tidaklah satu langkah kakinya kecuali satu pahala baginya dan hilang darinya satu kesalahan dan dosa. Nah setelah itu kata Nabi siapa yang selesai sholat dia tetap di tempat sholatnya menanti sholat selanjutnya. Mereka mendoakan dia. Ini di masjid. Paham. Di rumah itu keutamannya lain. Paham. Perempuan mereka itu mendapatkan keutamaan yang ya, lebih afdol daripada itu yang laki-laki dapat tadi duduk ke masjid keluar ya karena keutamaan yang laki-laki dapatkan ke masjid itu tidak didapatkan perempuan ketika mereka ke masjid karena afdalnya mereka di rumah berarti di rumahnya mereka sama dengan laki-laki di masjidnya mereka paham bisa dipahami ya jadi sudah setimpal jadi enggak usah pedulikan oh mereka dapat ini ndak perempuan di rumah dia tadarus ada keutamaan tersendiri bagi mereka afdal bagi mereka jelasnya Allah alam. Apakah wanita boleh nampak auratnya oleh laki-laki yang sudah tua, yang bukan mahromnya, atau bersalaman dengan laki-laki yang sudah tua? Nampak bagi laki-laki sudah tua tetap tidak diperbolehkan, tetap tidak diperbolehkan. Ya dalam Al-Qur'an ini ya, ada anak-anak atau orang yang sudah terboyot iya tapi hanya yang bisa bisa nampak saja. Ya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Nur. Tapi tetap dikatakan dia Abdulnya menutupnya. Abdulnya menutupnya. Nah, lain halnya kalau bersentuhan, kalau bersentuhan lain masalahnya. Ya. Kalau bersentuhan itu lain masalahnya. Kalau bersentuhan itu tetap tidak diperbolehkan bagi ya perempuan kepada orang yang sudah tua sama hukumnya cukup betul ya wallahu alam bisawab tabarakallahu wa hamdih